Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan gue Temi Di channel Temi Ubur-Ubur Nah kali ini guys Aku nih udah beli source dual Microphone Yang aku beli di Toko online Shopee ya uh, Kemarin tanggal 12 Ada 12-12 uh, pokoknya ya Dan ini Transmitter nya Mic chip on wireless UHF Vlog smartphone. Jadi uh, aku beli yang dua mic dan ini wireless juga ya. Oke okay, dan aku nanti akan unboxing ini ya yang udah aku beli dari toko Shopee ini, ya. Dan juga di sini katanya sih um, menghasilkan suara yang berkualitas untuk ngevlog. Dan juga menggunakan uh, bisa menggunakan kamera dan handphone gitu, oke. Okay, Tapi, ribet dengan kabel panjang cocok untuk youtuber pemula dan membutuhkan mobilitas tinggi seperti pembuatan vlog atau video prank, talkshow, dan lainnya. Nah, spesifikasinya modelnya source uh, microphone, tipenya wireless microphone, panjang kabel, clip-on, tiap. Transmitter 0,8 meter, jangkauan jarak 15 sampai 30 meter. Nah, tapi ntar aku cobanya di sini uh, hanya jarak sekitar 1 meteran aja ya. Durasi penggunaannya 4 jam. Baterai belt, Build firing automatic firing, sampling rate 48 kHz dikali 16 bit. kayak gitu. Dan ini paketnya termasuk 2 trans transmitter with microphone. Terus receiver port 3,5 mm. Dan satu kabel micro USB untuk charger ulang, satu kali splitter kabel atau pilih salah satu tergantung ketersediaan stok satu kali manual box. Oke. Okay. Nanti kita unboxing terlebih dahulu, lalu kita coba ya. Dan pakai antara aku ini, aku gak pakai ini, dan nanti aku coba pas pakai itu ya. Oke, kita unboxing dulu ya, guys. Oh ya aku pemesanannya ini ya dari Malang, jadi aku belinya dari toko. Toko boro underscore Store 16 itu di Kota Malang sekitar tanggal 12 bulan 12 lalu uh, waktu pengirimannya uh, satu hari lah ya tanggal 13 dikirim dan sampainya hari ini 14 gitu ya tanggal 14 udah sampai gitu di rumah ini barusan aja aku ininya dan dapat terima ya terima hampir masih ya kasih nilai nanti ya nilainya belum aku kasih nilai itu belum aku kasih nilai masih kosong bintangnya dan kita oke okay, kita gunting dulu ya kita unboxing Harap sih ini bagus ya suaranya jernih. Nah nanti teman-teman bisa membedakan antara aku nggak pakai uh, mic dan setelah pakai mic seperti apa ya. Tadam Tadam kan-kan Tuh. Membawa dasi ini bisa nyala ya. Nyala, nyala ternyata. Oke, mic-nya nyala. Port-nya nyala, ini mic-nya. Ini USB-nya. Oh, terus pakai ini kali ya. Dan ada jack, jack untuk jack buat ke Mixer yang lebih besar, dan ini ada busanya. Oke, okay, kita coba. Ini enggak ya? Enggak ada. Oh, nyala tuh. Kita masukin dulu. gimana ya maksudnya kayak gini ya bener bener benar ini mas ke sini kali ya gini kalian dan ini untuk dimasukin ke colokin ke sini ya Oh ternyata oke okay ya, uh, tadi tuh mungkin uh, suaranya harus di, volumenya harus dinaikin Nah jadi uh, harus klik dua kali supaya suaranya lebih jelas dan lebih jernih dan nggak noise gitu ya Tadi perbedaannya adalah uh, tadi tidak pakai mic uh, seperti ini dan sekarang pakai ini ya mungkin suaraku lebih kelihatan lebih terdengar lebih jernih dan uh, nyaring ketimbang tadi pakai nggak pakai mic wireless sama sekali dan itu suara-suara uh, yang uh, di luar di luar atau suara-suara angin atau hembusan dari ac itu terdengar tapi sekarang tidak gitu ya oke okay, cukup bagus lah ya buat nanti kita podcast dengan uh, mikrofon ini dan ini untungnya ada dua jadi bisa bisa apa ya podcast bisa podcast sama buat dua orang gitu ya dan juga ini ada buat uh, apa namanya mic mixer ya mixer buat di yang besar gitu ya nah jadi berhubung aku suka dengan produk uh, Microphone ini jadi aku tadi janji untuk ngasih bintang. Bintang 5 ya coba ya. Bintang 5. Nah. Itu lagi. Eh. Kasih bintang 5. Nah bintangnya 5. Dan aku harus foto. Fotonya seperti ini aja. Ini kayak gini aja fotonya. Upload. Dan aku langsung kirim ya. Nah. Jadi aku suka banget ini karena suaranya bikin jernih dan uh, jelas banget. Dan gak ada noise-noise gitu. Dan akhirnya aku kasih bintang 5 gitu. Nah kalau teman-teman mau beli, aku rekomendasikan di... Boro, store, boro underscore store 16 ini dia tuh kelihatan kan nah buat teman-teman ini recommended banget jadi buat youtuber-youtuber uh, pemula atau uh, yang suka nge atau nge atau segala macam lah yang berbau dengan uh, kejernihan suara ini rekomendasi banget buat teman-teman semua oke okay? Yang pentingnya uh, aku puas dengan barang ini dan aku suka. Oke. Okay? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya teman-teman. Supaya uh, channel aku tetap berkembang dan juga uh, bisa menyuguhkan uh, yang bermanfaat buat teman-teman semua di rumah. Dan informasi-informasi apa saja yang bisa aku sharing ke teman-teman. See you next time. Oke, okay, dadah.